Allahumma <Silias> ada orang bertanya kepada saya Buya masih takut enggak takut apa kalau jam dua malam pergi ke kuburan Buya takut enggak Saya jawab kamu ini yang aneh ngapain jam dua malam ke kuburan Malam, apa? Ini ke kuburan. takut itu wajar manusia ada, cuman rasa takut itu nanti ya perlahan dibiasakan kalau anda baru lewat kubur seolah takut tapi yang punya rumah di samping kubur itu sudah biasa kan begitu, itu rumahnya kalau dibuka ke temboknya langsung kuburan sudah, kalau anda pertama kali datang mungkin anda takut Cuman sama suami anda harus tinggal di situ mau tidak mau demi cinta sama suami tinggal berani juga pada akhirnya. Jadi membiasakan dulu, membiasakan. Akan tapi sebelum anda terbiasa menjadi berani itu ada disiasati. Kalau anda takut ke kamar mandi ke toilet, ilmunya saja yang dikuatkan. Anda ambil seteko se, se, se, se air kemudian sama timba kecilnya untuk wuduk di kamar mandi di, di kamar anda. Kalau mengkan mungkin toilet anda tidak ada di di dalam kamar Anda bisa mengambil seteko air untuk berwuduk, gitu. kemudian istinjaknya pipisnya di mana nanti. <guluh> ya, ya, ya, dipikirkan itu. <guluh> Intinya, pokoknya kita punya usaha lah. Adapun cara istinjaknya bisa dengan tisu dan sebagainya. Begitu ya, maksudnya ini disiasati dulu. Yang penting, jangan gara-gara takut, lalu Anda tidak melakukannya. <tuh> Tapi kalau benar-benar takutnya berlebihan. Takutnya berlebihan, takut itu nggak bisa main-main, ya sudah takut. Tapi anda ingin melakukan sholat malam, bagaimana? Anda biasa tahajutan, takutnya hari itu, takutnya menyeramkan, biasanya juga takut, takutnya ada cerita ini. Makanya jangan nonton horor kalau gitu. Ada berita ini. Maka orang takut ini termasuk juga menjadi uzur. Apakah boleh saya melakukan sholat dengan tayamum? Macam gitu kan? bertayamum, kalau takut bener nggak ada jalan keluar, bertayamum nah, karena takut, takut harimau takut dengan perasaan bahkan sholat fardhu pun kalau ada harimau, misalnya ada berita hmm, gunung cermai kebakar, harimau malam ini pada turun, lihat hati-hati nah ini, anda boleh tayamum saat itu tapi yang berani tayamuman kurang ajar dengan syariat itu, main-main syariat pun berani kok main tayamuman artinya ibadah itu jangan ditinggalkan sudah ada niat Nah, Kenapa kau perangi itu setan? Setan itu yang membuat Anda waswas, -was dibikin takut biar tidak tahajudan. Bilang sama aku, tetap punya ilmunya sekarang. Hm, mau apa kau setan? Nanti hilang sendiri setannya. Itu waswas syaitan, tahajud bangun malam ya. Insyaallah, Allah alam bisawab